يا حدن ابن سبحانه وسبح الله عليه وعلى آله وصحبه يا رياض Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ya ghanabudu Kitab hadis Arba'in Nawawiyah ini Paling populer diantara antara arbain aja. Arba pirang pirang kitab-kitab sing ngumpul nom 40, hadisi kanjeng rasul, sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang bersifat oke, hukum, ono sing macem-macem lah sing paling populer al Ar arba'in nawawiyah ini karena beliau mengumpulkan 40 hadis induk 40 hadis induk jadi makomu islam bukule idalile induknya ada di 40 hadis ini jadi komplit sing diambil kemudian ulama-ulama untuk menetapkan hukum-hukum segala macam ngambilnya dari banyakkan dari hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi Imam Nawawi itu Asma'ne Dewi Yahya ya. Kunyai Abu Zakaria Juluane Muhyiddin Muhyiddin Lahir di Nawah Nawah itu kota dekat Dimaskus Demaskus itu ibu kota Syria Sekarang hancur Masya Allah Tahun sebelum perang aku tahu Ruan so yang makamnya Banyak yang do ziarah Ini Nawa Dari Nawa itu lalu Muncul Nawawi ya Nawawi menjumpuk rancukan dengan Imam Nawawi Banten Imam Nawawi Banten itu tafa'ul dengan Nawawi ini karena Nawawi Banten lebih belakangan hidupnya Ergo Imam Nawawi ini Syahya Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi itu lahir tahun 631 Hijriah 631 Hijriah wafat tahun 676. Yusufani pendek banget, 45. Tapi kitabnya banyak sekali. Diantarain antarain ini yang populer ini Arba'in Nawawi.